dan berita astronomi lainnya Vikram adalah keluarga kendaraan peluncuran angkut kecil yang dikembangkan oleh Skyroot Aerospace sebuah perusahaan kedirgantaraan India. Perusahaan Skyroot diluncurkan pada Juni 2018 oleh dua insinyur Pawan Kumar Chandana dan Naga Paradaka. Sebelum peluncuran orbit penuh, penerbangan roket suborbital yang dipedam Vikram S dilakukan pada 18 November 2022 dengan nama misi Praram. Vikram 1, roket pertama dalam seri ini, memiliki tiga tahap bertenaga bahan bakar padat masing-masing dengan waktu bakar antara 80 dan 100 detik dan tahap terakhir adalah mesin Raman. Mesin raman ditenagai oleh bahan bakar cair MMH dan NTO dalam kelompok empat mesin yang menghasilkan daya dorong 3,4 kN. Mesin raman ini akan digunakan untuk melakukan penyusuran akhir di orbit panggung. Roket Vikram 1 ini dirancang untuk mengangkat 290 kg ke orbit kutub sinkron matahari 500 km dan Kemiringan hingga 45 derajat dalam orbit bumi rendah. Roket Vikram S adalah roket suborbital berbahan bakar padat satu tahap yang dikembangkan selama dua tahun dengan menggabungkan teknologi canggih yang mencakup struktur komposit karbon dan komponen printer tiga dimensi. Roket Vikram S dilengkapi dengan massa angkat kotor 545 kg dan massa muatan 80 kg. Vikram S membawa 3 muatan pelanggan yang akan memetakkan pengukuran dan validasi parameter penerbangan tertentu dan proses integrasi muatan. Nah, teman-teman pecinta astronomi, begitulah penjelasan kita terkait roket Vikram S milik India. Selanjutnya, jangan lupa untuk subscribe dan share video ini ke teman-teman lainnya agar mendapatkan video terbaru terkait astronomi, fenomena astronomi, dan berita astronomi lainnya.